Untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik, kabar bahagia seputar Leslar tentunya Baiklah para sahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini Biar tambah semangat persahabat ya bangunin akan menyuguhkan vitamin bahagia perhatikan di uga spesial ini Bunda Lesi lagi nyender, persahabat ya, kepada Papa Bilar, suami tercintanya. Ini perjalanan ke Swiss, persahabat ya, naik kereta, Masya Allah, bahagia selalu untuk idola kesayangan. Semoga selalu diberikan kesehatan, selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik. Ini kebahagiaan yang kita dapatkan di pagi hari ini, Masya Allah. Momen ini pun diunggah kembali oleh akun Leslar Anus Kursik, banyak sekali tanggapan dan tentunya komentar yang positif kita simak persahabat di kalimat komentar dari Idas Kurniati 9 mengatakan Masya Allah Bunda Lesti nyaman banget nyendernya pasti nyaman karena tentunya nyendernya ke suami tercinta Masya Allah dan kita lihat juga bersahabat di komentar berikutnya dari Thalia Anuskorwina Masya Allah pemandangan yang bikin senang Tuh warga Konoha happy sekali Pagi hari ini langsung mendapatkan asupan vitamin yang sangat membahagiakan Kemudian persahabat kita intip TikToknya Rizky Bilar Papa Bilar kemarin mengunggah TikTok persahabat ya Bersama Bunda Lesi Kejora di Paris Dan untuk penontonnya Sudah mencapai 18 juta Kali ditonton luar biasa, idola kesayangan kita, Masya Allah, viewersnya aja sudah mencapai 18 juta, dan persahabatnya Leslar dinobatkan sebagai pemenang. Son di TikTok, persahabatnya bukan main, kita lihat diunggahan puisi Leslar dari suara asli juga di persahabatnya menginfokan bahwa TikTok Lesti dan Rizky Billar di Paris. Baru 2 jam di up, sudah menjadi pemenang son di TikTok. Wah, wow, bukan main, katanya semangat nih. Rizky Bilar, Lesti kejora Masya Allah kebanggaan kita semuanya. Semakin tambah semangat untuk mendukung karya-karya idola kita. Dan kita lihat juga persahabat di kolom komentar. Ini banyak sekali tanggapan dan respon yang diberikan. Dari akun Syahidatul Syakila mengatakan, Masya Allah, berkah selalu buat Leslar kesayangan. Amin. Ada juga komentar dari Hasbiah satu mengatakan, saya langsung cek tadi langsung jadi pemenang luar biasa idola kesayangan kita baru dua jam di up saja kemarin sudah menjadi pemenang di son TikTok inilah idola kesayangan kita persahabat ya sekali upload langsung bom keren banget langsung jedar katanya persahabat ya inilah idola kita yang selalu membanggakan. Mudah-mudahan selalu menjadi inspirasi untuk kita semuanya Kemudian per sahabat disimak juga diunggah sendal putih Bilar Yang mengunggah foto Abang Fatih Tetapi di postingan ini kita surfok dengan gigi lucunya Abang L Masya Allah banget ya giginya tentunya terlihat Ini sangat lucu dan mengemaskan Disimak juga di kalimat caption yang dituliskan Masya Allah giginya lucu banget itu gemes Pastinya dong menggemaskan Karena BBL adalah penyemangat untuk keluarga Konoha Apalagi BBL ini murah senyum sekali ya Doakan yang terbaik semoga Abang L ini selalu sehat Dan selalu menjadi kebanggaan kedua orang tua Dan ke kabar selanjutnya para sahabat Kita mampir ke unggahan Indosiar Tepat di tanggal 1 Juni ini adalah hari Pancasila. Indosiar mengucapkan selamat hari lahir Pancasila. Semoga Pancasila terus menjadi ideologi bangsa Indonesia. Amin. Istimewa juga di kalimat caption yang dituliskan di hari yang bersejarah ini. Izinkan mimin untuk mengucapkan selamat memperingati lahirnya Pancasila. Semoga Pancasila terus menjadi ideologi bangsa Indonesia. Amin. Mudah-mudahan Indonesia menjadi bangsa yang kuat dan tentunya bangsa. Yang selalu menjadi contoh untuk negara lain juga bersahabat. ya. Kita doakan semangat terus untuk warga Konoha mendukung yang terbaik Buat idola kita Lesti dan Rizky Bilar Kita masih menunggu kejutan dan cidukan vitamin terbaru berikutnya Jangan kemana-mana tetap stay tune dan pantengin channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dan terhangat berikutnya